Oke, okay, baik. Ya, hari ini... Kita pengen ngebahas tiga aplikasi raksasa. Dan sepertinya masyarakat Indonesia sudah banyak banget menggunakannya. Ada jutaan orang. Dan bahkan hari ini banyak juga yang mungkin belum mampu untuk melakukan pembayaran. Dengan berbagai macam alasan. Sehingga timbullah beberapa pertanyaan yang hari ini menjadi sumber kegelisahan dari kawan-kawan. Apa aja sih bang aplikasi yang akan abang jelaskan pada video kali ini? Yang pertama adalah kredivo, yang kedua adalah akulaku dan yang ketiga adalah shopee yang mungkin ada yang memakai shopee paylater atau mungkin shopee es pinjam loh kenapa ya bang tiga aplikasi ini bisa termasuk ke dalam aplikasi yang raksasa karena memang untuk semua aplikasi yang hari ini menyediakan limit yang banyak itu ya di tiga aplikasi ini Mungkin kalau untuk di Kredivo ada yang sampai dengan limit 30 juta, untuk di Akulaku mungkin ada yang sampai 15 juta, dan untuk di Shopee mungkin ada yang puluhan juta, ya banyak banget. Dan itu bisa kalian gunakan sepuasnya ketika kalian memang benar-benar mampu untuk membayar dan itu memang dibutuhkan, bukan untuk keinginan. Nah, hari ini banyak dari teman-teman kita yang belum mampu melakukan pembayaran, yang masih terus-terusan mendapatkan teror, atau mungkin ya, beberapa ucapan-ucapan yang mungkin tidak enak lah ya, untuk didengar. Ya, kapan Anda bisa membayarkan tagihan ini? Bagaimana dengan tanggung jawab Anda sampai dengan jam pukul 20 ini? Kami akan menunggu Anda untuk bisa melunasi semua tagihan Anda. Banyak banget, ya! Jadi, apa yang harus kita lakukan, Bang? Ketika kita memang sedang berada di dalam kondisi dan posisi seperti ini, ketika kita memang belum mampu melakukan pembayaran, ya, jadi sebelum memulai video ini, tuh, aku pengen mengajak kalian tuh untuk mengeluarkan uang hanya untuk kebutuhan, ya. Jangan lagi menambah deretan hutang dengan cara gali lubang tutup lubang. Lantas nanti, kalau nggak dibayar, ini aplikasi bakal marah ya. Tim debt collection-nya bisa menghubungi satu, dua, tiga dalam sehari. Bagaimana, Bangka? Cara menanggapi masalah seperti ini, oke okay ya. Jadi, kita memang udah mendengar langsung dari tiga aplikasi ini: debt collection-nya, debt collector-nya. Menelpon kalian itu memang ya cukup nggak enak banget ya, tapi memang masih dalam tahapan yang wajar. Wajar bagaimana sih bang mereka sudah menguber-uber kita. Ya it's okay lah kita pun harus memberikan edukasi ya. bahwasanya yang menagih kita hari ini juga adalah saudara-saudara kita. Mereka juga masih dalam keadaan bertugas. Tugas mereka itu yang menagih kita-kita yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Iya bang, tapi mereka tuh nggak sopan banget, seperti seolah-olah kita memang nggak mau bayar ya sudahlah. Sampai dengan di titik itu kalian harus paham bahwasannya mereka juga sedang menjalankan tugas penagihan. Nah, sekarang apa yang harus kita perbaiki? Apa yang harus kita rubah ketika kita berada dalam situasi seperti ini? Jadi kemarin ya kita langsung mendengar ya. Bagaimana desk kolektor atau mungkin desk collection menagih ketika belum mampu dan telat membayar di salah satu aplikasi yang tadi kita sebutkan. Jadi mereka mengusulkan untuk menggadaikan barang. Jadi bagaimana dengan pertanggungjawaban Anda terhadap penagihan yang hari ini belum Anda bayarkan selama satu bulan? Ya. Terus, kita bilang ya, kita masih tetap kooperatif, dan memang kebetulan hari ini kita belum mampu melakukan pembayaran dengan berbagai macam alasan, termasuk di dalamnya di-PHK atau tidak dipekerjakan lagi, atau memang mungkin ada masalah keluarga, atau mungkin kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi, pada posisi seperti ini, aku tuh pengen mengingatkan kalian untuk mengkonfirmasi, jelaskan kepada mereka situasi dan kondisi kalian hari ini seperti apa. Kenapa kita belum mampu melakukan penyicilan ataupun mungkin pelunasan di aplikasi mereka? Itu yang pertama, itu tugas kita hari ini, ya. Setelah itu, ketika mereka menganjurkan yang seperti langsung kita dengar, itu menggadaikan barang. Ya, jangan melakukan tindakan apapun hari ini yang menambah deretan hutang itu yang pertama. Dan jangan melakukan tindakan negatif apapun yang bisa merugikan diri sendiri, orang lain dan orang-orang yang kita sayangi. Lantas apa yang harus kalian perbuat hari ini untuk tetap tenang dan tanggapi itu dengan kepala yang dingin. Ya, cukup sampai dengan disitu. Ya, sampai nanti kita memang benar-benar kuat. Ya, terus mereka mengatakan, ya tim debt collection atau debt collector tadi memberikan sebuah uh, apa ya bahasa yang tepat mereka akan katanya mau mendatangkan debt collector lapangan Bagaimana tanggapan kalian ketika diberitahukan akan mendatangkan debt collector ke rumah kalian ya pasti ini rasanya nano-nano banget ya kan bercampur aduk Mungkin ada yang takut ketemu debt collector, mungkin ada yang takut malu tetangganya tahu kita hari ini sedang punya hutang, mungkin takut kalau keluarganya ibunya, bapaknya tahu kalau hari ini kita minjol di aplikasi atau menggunakan peleter dari mereka, banyak banget ya bercampur aduk nano-nano. Nah, di tahap inilah yang kita harus bisa simpulkan sendiri, ya alam akan harus bisa membentuk kalian dan kalian bisa menyimpulkan masalah ini. Jadi hari ini untuk yang belum jujur Banyak hari ini yang terkekang oleh perasaannya sendiri ya Karena mereka ini nggak jujur pada orang-orang terdekatnya Makanya mereka akan uh, bekerja ekstra Dengan cara menutupi satu persatu permasalahan hidupnya Jadi apa yang harus dilakukan? Cobalah dulu untuk jujur kepada orang-orang yang ada di sekeliling kalian Lantas bagaimana bang kalau nanti orang-orang yang kita sayangi ini marah? Terima apa adanya dan nyatakan ini adalah kesalahan kita yang tidak akan kita ulangi lagi. Lantas bagaimana Bang kalau nanti keluarga kita tidak mau membantu? Bagaimana kalau suami atau istri saya marah-marah kepada saya? Siapkan mental kita. Kita akan yakin ya bahwasannya ketika kita lebih jujur. Beban ini akan sedikit terasa lebih ringan. Akan berbeda ketika kalian terus bersembunyi di dalam masalah yang sebenarnya kecil. Hari ini yang menjadikan masalah ini besar karena kita terus-terusan menanggapi serius segala sesuatu yang mereka tagihkan kepada kita. Lantas maksud abang tagihan ini dianggap main-main? Oh tidak, kita yakin ya 99,9% subscriber kita ini adalah orang-orang baik ya. Orang-orang yang memang mau menyelesaikan semua permasalahan ini dengan cara melunasi semua hutang-hutang. Hanya saja memang sanggupan dan kemampuan kita hari ini memang belum mampu untuk menyicil ataupun mungkin melakukan pelunasan Ya coba untuk jujur terlebih dahulu Dan apapun hari ini tekanan yang kalian terima Kuncinya tetap ada di dalam diri kita Kuncinya akan ada tetap di dalam cara kita berpikir dan menanggapi sebuah masalah Hari ini banyak banget yang ketakutan ini itu segala macam Dan membiarkan dirinya terkepung di dalam perasaan yang sebenarnya nggak jelas Padahal coba kalau kita lebih rileks ya kalau memang debt collector yang mau datang, silahkan datang. Kita akan sambut dengan senang hati dan pintu rumah kita akan selalu terbuka untuk saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang bertugas sebagai debt collector. Selama mereka masih datang, dengan sopan dan santun kita wajib kooperatif. Tapi bagaimana bang kalau seandainya mereka datang dengan teriak-teriak dan mengambil barang-barang? Laporkan segera kepada pihak kepolisian terdekat di rumah kalian. Dan gua juga yakin ya, beberapa debt collector hari ini memang sudah paham tentang hukum. Dan mereka tidak akan melakukan tindakan kriminal seperti itu. Jadi tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Hari ini yang kita khawatirkan itu ketika kita tidak bisa membenahi diri kita, mengupgrade diri kita menjadi lebih baik ya. Kita nggak bisa berpikir positif bagaimana cara menambah uh, peluang usaha dan mendatangkan cuan, menambah penghasilan. Nah tugas kalian hari ini hanya itu ya. Tapi kalau terus-terusan terbelenggu dengan masalah yang ini-ini aja ya kan. Terus berpikir yang aneh-aneh. Maka kapan kita akan bisa ya menambah peluang dengan cara menambah pekerjaan. Kalau kalian mau menambah penghasilan, mau menambah cuan. Kalian harus mau menambah pekerjaan. Jadi jangan cuma rebahan ya kan. Jadi jangan cuma mikir yang aneh-aneh atau mungkin takut ini itu segala macam. Kapan kita bisa berbenah kalau terus-terusan terbelenggu dalam masalah yang seperti ini. Ya, Jadi mudah-mudahan video ini ya mampu ya kan membuka sedikit. Aduh iya deh benar juga nih kata videonya kita harus uh, bekerja ekstra untuk mengupgrade diri dan kehidupan kita. Kita tuh nggak, pasti nggak enak ya kan. Jadi miskin itu nggak enak. Kita pasti akan dipandang sebelah mata ya. Orang-orang akan sepele dengan perkataan kita. Apalagi kita dalam keadaan bermasalah banyak utang banyak masalah ya. Oleh sebab itu inilah Hari yang tepat, ya, untuk bisa segera berbenah dan memperbaiki semua keadaan kita. Hari ini, kita harus semangat dan tetap sehat supaya kita bisa menyelesaikan semua satu persatu permasalahan hidup yang hari ini sedang kita hadapi. Oke, jadi udah cukup jelas. Jangan berpikir yang aneh-aneh, itu uh, tugas kalian hari ini. Ketika nanti kalian bisa berpikir secara positif, maka insya Allah, ya kan? Hasilnya pun akan ikut positif Tapi kalau terus-terusan nanti aura kita ini negatif Pemikirannya negatif Ya pasti nanti hasilnya juga akan negatif